Halo, selamat pagi. Kali ini lagi proses pemasangan palet ring 17. Palet kering... ini itu tipenya Dyna 17 lebar 7,5. Ini lagi proses ngeplakin. di yeah. centering ya Kita klik turun, lagi sih, Innova lagi proses atau masih? Nah, ini Ram. Ya. Ini tampilannya, guys. Keren ya. Ya, yeah, sip. Oke. Okay.